Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Siapa yang sudah gak sabar banget nih menyaksikan acara FYV Trans 7 Hostnya ada A. Irfan dan A. A. Rafi. Tentu di acara tersebut ada bintang tamu spesial Yakni Bunda Lesti Wow ini momen langka banget nih para sahabat, ya Bunda Lesti bisa menjadi bintang tamu di sebuah acara TV Di Trans 7, kali ini Bunda Lesti dan Papa Pilar syuting taping FVV Trans 7 Wah, Masya Allah banget ya Apalagi melihat postingan ini, Bunda Lesti begitu sangat cantik Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan selalu diberikan kelancaran Postingan ini persahabat ya diunggah oleh kawan potret yang di-repost kembali oleh akun sahabat dengan skaleslar sebelumnya kawan pun ini meneruskan sebuah kalimat udah lama nggak ketemu sekalinya ketemu di judesin katanya tuh wow sekali ya ketemu langsung di judesin tuh sama bunda lesti dan kita lihat juga persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan yang di sebelah bunda siapa hayo katanya tuh siapa tuh yang di sebelahnya bunda sudah tak lain pastinya suami tercintanya ya persahabat Hingga komentar pun banyak Diberikan oleh Lesa Lovers yakni dari akun Instagram Al-Khalifi mengatakan Masya Allah yang sebelah Cibunda Kakaknya Dedek Lesti Katanya tuh Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun di Instagram Ratih Lasandara mengatakan Masya Allah cantiknya Bunda El Kesayangan aku Masya Allah banget ya pokoknya bahagia sekali Saat melihat Vitamin yang sangat membahagiakan Pasnya untuk keluarga Konoha Berikutnya persahabat kita lihat juga Di unggahan kawan potret Mengunggah video Papa Bilar yang tentunya Ngocehnya nggak ada Jedak nih persahabat ya Dan di situ ada sebuah kalimat juga Yang diposting oleh kawan lu katanya tuh Inilah tentunya kelakuan Geyserek, kalau sudah ketemu Kak awan Papa Pilar, Bunda Lesi, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik ya. Kita selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada info mengenai tentunya Voting sementara di Juke Stop Global Fans per Bersahabat ya, di sini kita lihat Bunda Lesi kejuaraan masih berada di nomor 3 dengan lagu Lentera dengan perolehan votingnya 12 juta dan nomor 2 ada Betron dan tentunya Anet. Dengan perolehan voting 13,1 juta yuk tetap semangat ya voting di Juxnya tetap berusaha dan semangat kalian semua luar biasa mudah-mudahan ya idola kesayangan kita bisa di nomor satu. Tetap semangat, tetap berusaha mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid untuk Leslar Lovers Ke Kabar selanjutnya persahabat disimak juga vitamin bahagia pun hari ini kita dapatkan lewat vlog Leslar Entertainment yang sudah mengup video terbaru, kita lihat momen Papa Bilar ini ngangkat dagangan yang ada di pasar nih persahabat ya, dan kita lihat tuh, Bunda Lesi Kejora mengatakan a. Mau dong a, katanya tuh ya a, Mau dong A apa mau iya a, a nyah kata Papa Bilar Aduh maunya A A Nih persahabat ya kalau pedagangnya model seperti ini sih Pastinya emak emak aduh milih banget dengan pedagangnya Bukan dagangannya persahabat ya <laughs> Ini sih cute banget dan momen ini pun diunggah kembali Oleh akun virus Leslar Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Kalau aa nya modelan gini yang laris, aa-nya bukan dagangannya ya. Cepetan kalian yang belum nonton meluncur nih ke YouTube Leslar Entertainment karena asik banget. Vlognya luar biasa, membahagiakan warga Konos semua aja, dan kita lihat juga ada momen part yang bikin ngakak saat Bunda ke Kejora ini kagetin Papa Bilar dengan kepala ayam. Akhirnya, momen. Yang sangat ditunggu-tunggu sekali ya apalagi momen ini ditunggu banget oleh baby LC ya persahabat Bapak apabila sampai loncat kaget saat melihat kepala ayam yang tentunya diberikan oleh Bunda Lesti Momen ini pun menuai banyak komentar nih persahabat ya Kita simak dari akun Reta Alvareta mengatakan Pas part ini ngakak Banget Lesti sambil Ngabrut deh katanya tuh Gimana bisa kesel atau marahan Kalau tipe pasangannya Pada kayak gini yang ada ngakak Mulu kagak jadi marah katanya tuh Inilah tentunya bedanya Leslar dengan yang lain Masya Allah dan kita lihat juga bersahabat Sebelumnya ada sebuah kalimat Yang dituliskan oleh akun Sabrut underscore Leslar Kalau Abang L ikut dia pasti bakal ngakak puas banget lihat papanya takut ayam tuh takut kepala ayam, bersabat dia. Ya. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Konoha. Part yang sangat membanggakan sekali. Papa Bi sampai loncat nih bersabat ya saking kagetnya. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Bang Mimin akan menginfokan paling sementara Couple Media of the Years 2022. Lesti dan Bilar masih berada di posisi kedua nih bersahabatnya di bawah pasangan Rangga Anzob dan Haiko van der Vecken Yuk sama-sama juga kita voting di Kapal media of the Year 2022 Jangan patah semangat terus tunjukkan kekompakan kita Kesulitan kita mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Kita masih menunggu cirukan terbaru dan kabar bahagia selanjutnya